Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel Seven Ska Official. Oke, jadi video kali ini di sini saya akan membagikan preset-preset alat lagi yang terbaru, guys ya. Oke okay, kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya Oke okay, lanjut ke preset yang kedua Oke lanjut ke Presiden yang ketiga guys ya. <tik> Oke lanjut ke Presiden yang, ya. ke yang keempat Ke okay, lanjut ke peserta yang kelima oke lanjut ke peserta yang ke-6 Oke, lanjut ke versi yang ke-7. <SILENCIO> Oke, lanjut ke versi yang ke-8, ya. Oke lanjut ke persidangan yang ke sembilan. Oke okay, lanjut ke persidangan yang ke sepuluh ya. Oke lanjut ke versiode yang ke-11 Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-12 Bahasa yang kali <tuk> Banyaknya Memohon Jangan berubah Terima pas, apa adanya. Gak usah pusing Orang lo bilang Gak kalau kurang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 Lovers lovers, apa itu lovers lovers? Cinta cinta, apa? aku gak punya. Tapi kalau bocil aku punya, nih. <Guys> Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-15. Man, saman, brembo. Oke lanjut ke presiden ke-16 Oke lanjut ke presiden ke-17 Gua kira cuma api doang yang bisa bikin panas Ternyata sebelah juga ikutan panas Spontan <tiny>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 lanjut ke episode yang ke-20 Oke okay guys jadi mungkin segitu aja presidenya semoga kalian suka ya jika kalian suka kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian dan oke okay, mungkin segitu aja sampai jumpa di video selanjutnya